ibu bapa semua kita orang Islam percaya benda ro'ib, benda tak nampak dengan mata kepala benda tak boleh nak sentuh dengan tangan. kena caya benda ni Allah roya' dalam Al-Quran dia benda ro'ib benda akhirat, benda syurga neraka, benda mahsyar. semua tu orang panggil benda ro'ib kita kena caya La ya'lamuha illallah Allah. Bendera ini tu hai hak tahu. Auudzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi alamin. و nasta'in Wala hawla wala بالله illa Billahi al-Ali al-Azim Rabbana iftah baynana Wabayni qawmina bilhat Wa anta khairul fathihin لي syurahli sadri Rasrli amri Wahli al-awqadatan min lisan Yabkahu qawli Rabbana la tuzi qlubana Ba'lid hadaytana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-Nadhi salihat Bersyukur kita kepada Allah <coughs> Yang mana Allah Ta'ala Buka lagi mata hati kita Boleh kita sama-sama ikuti Di dalam majlis ilmi ini Dan insyaAllah tuan-tuan Alhamdulillah Buat sementara waktu Isya ni Masuknya Isya Mari kita sama-sama tawajuh Kita dengar betul-betul <coughs> Letak hati Letak pendengaran pemerhati kita Yang Al-Quran kata Al-Qasam' Al-Qasam ni Dengar peseng tawajuh Bukan dengar ilaih. Dengar Al-Qasam' dengar tawajjuh nak tahu nak reti ibu apa ada ke rumah busupalah kita terima kasih kepada imej qutib bila ejeki suraija kita ni ada program begini buka pintu data di di rumah tu kalau hok nak mari duk bawah bagi kaum ibu ada di bawah nah buat apa. hendak duduk bawah pun tak apa. Insya-Allah. Tak tak bari. Minta dengar di rumah pun tak apa insya-Allah. Alhamdulillah sedia kita maklum bahwasanya kita orang Beremey ni kita ni orang Beremey ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim allazina yu'minun bil ghaib wa yuqimun as-salah Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman ni ialah orang beriman percaya pada menagih. Lepas tu dia berdiri solat. Lepas tu setengah daripada rezeki hak tabik dia dia infak. Jadi tiga. Orang beriman mula-mula jiwa hati dia tu beriman pada raib. bagi kepada ibadat sembahyang dan bagi kepada sangkum infaq fi sabilillah. Nah. Masya-Allah Allah, Allah Taala letak kena le. bertolak daripada hati berime kepada benda gaib. Ibu bapa semua kita orang Islam percaya benda ro'ib benda tak nampak dengan mata kepala. Benda tak boleh nak setuh dengan tangan. Kena percaya benda ni. Allah wayak dalam Quran dia benda raib, benda akhirat, benda syurga neraka, benda mahsyar, semua tu orang paling benda raib. Kita kena caya La ya'lamuha illa Allah. Benda raib ni Tuhan yang hak tahu. Haganu kita boleh caya benda raib, syurga neraka, hari kiamat, hari akhirat kita boleh caya dengan molek tapi benar-benar eh, Allah Ta'ala rayak dengan zat sifat dia kita dah boleh kurecahya nampak? Allah Ta'ala rayak hadiri dia Allah Ta'ala ada tangan Allah Ta'ala ada muka Allah Ta'ala atas arah Nah Allah Ta'ala melihat, mendengar gana boleh kita nak caya benar-benar yang -benar, eh, ni ni kita kena nak fikir dulu apa mudah ya caya benar-benar eh, caya serupa dengan yang tu heroiak kalau kita terbayar oleh ikannya orang yang terbayar yang tu heroiak dalam korek dia duk terbayar ukur dia, dia dengan benda makhluk maka terpaksa dia kena apa kena ta'wih dah kena tu'wih terpaksa cuba tanya ha gana dia ma kena ta'wih ni ha ya kalau cahaya kata tu'ya ada tangis-tangis sepanjang ni ha tak <laughs> bukan tak kena benar-benar eh? cahaya tak sebab kita cari gagal dia tak jumpa mula-mula kelah alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudalil mutaqib alladheena yu'minuuna bil ghaib mula-mula selalu dah naik ju besar tu selalu dah ibu ayah ada kakak kampung berati mole benda gaib hak tuhan kita percayalah supah hak tuhan royak la manu wallahu a'lam tak tahu seni paling mudah ada kata kalau cahaya kata tu atas harah nampak dia cokoh dia cokoh hak kita. Leh, cayalah, tu kita tak boleh cahaya lah tu cahaya benda roh, eh, jangan hidup pelaga dengan hak benda hak zuheriyah tak sama cerak tak suka apa dah Allah ibu bapa yang saya hormati, bertolak kem mula-mula sekali jok mula-mula email dengan benda roh, eh dulu lepas tu mari ibadat solah lepas tu pergi kepada mimar razaqadahum yung fikun ime hati dengan benar ibadat pergi kepada ibadat solah infak terhadap apada, pada masalah pergaulah harian sangkong ia hati mari kena cuma yang berlaku kalau lah penuh ini kita hidup jadi kemayang kelabu rasa tak boleh cahaya penuh roi atau heroyak sini yo nak know, banyak masalah dah lah dia penuh di kaki atas dia gelewek di kaki atas sutik ni yo gelewek hampir menyumari dah lah muka dia tilik tilik tengok tilik fikir dengan akal nampak dulu benar ini tak boleh nak fikir tapi kali dia fikir kita nampak dengan akak baru nak percaya baru nak berimik tu boleh berimik sampai bila hatu hair akak fikir tak sabar nampak tak? sabar tak guru mana boleh mengajar nampak hatu hair cerak-cerak yang dulu kata sebuah kapas busuk tak nampak cerak kerana benar-benar la ya'lamuha Allah benar-benar adalah Allah saja yang amat, -amat mengetahui saya nak kenal demo nak kenal saya kena saya royak mula-mula kita duk gi kok-kok nun kan ya. nah, tak ada siapa kena kita kena taaruf kena nak enam tua kalau dok main gamuk-gamuk tu tak kena cerita nama saya ke duduk ke saya ke jiwaan saya tak kena kena saya royak sendiri Allah royak khas zat sifat dia mengikut perkataan wahyu dia dalam quran kita percaya je kalau kita tidak cari ia pergi menarak siapa ibadah pun ia kena cari tak kira tak boleh benda ni jadi kejar dah lah ni saya mari situ ke tak kira tak boleh benda ni benda mola tak kira tak mola lah ni eh kalau mola nye ter sahabat dulu dah lah. kalau mola nye ter di image bi' lah mudah iya tak ada tak kaya tak mula ada lagi ke orang yang nak kenal lebih pada Nabi Muhammad ada lagi sallallahu alaihi wasallam ada lagi ke orang yang nak kenal lebih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita turut apa mana ikut kita rayah semua eh? ikut ikut tepat kita nak bersanggi demo mahu menambil tak gitu apa ni baik aja Tak besok pergi Chiang Rai, demo mari ambil. Kita wak kita tidur lah tu mana ihtibab. Tak usah dok pandai, dok nak nah, nah leka, tak usah tidur sudah. Ya selamat sampai. Allah. Ibu bapa, adik-kakak, kampung bagus semua, insya-Allah. Kita paham ah, kena paham mulai sungguh ni hak akidah ni. Barulah kita berasa comel sungguh contoh hok Nabi hatta mari contoh hok Nabi buat tinggal wiki kita kita akan beriming tak boleh berasa lebih molek daripada Nabi Muhammad ada lagi tak boleh hok Nabi buat taruh contoh kena sama sekali lebih kena kita ngaji turutnya dan inilah kewajipan ustaz atau guru kena royak kepada masyarakat. Royak benar ambil daripada Allah daripada rasul menyampai. Kita presenia, keri kita ni. Ibu bapa adik-kakak Allah. Neh? Masya-Allah masya-Allah. Inilah agama Islam. Inilah agama Islam. Agama yang dianuti oleh kita bagi sedialah dan inilah satu agama yang di sisi Allah yang Allah taala redha. Alhamdulillah. Allahu akbar. Malanimai kita dengar hadis dah. Hadis Nabi berkenaan dengan pemimpin. Kita ni insya-Allah akan jadi pemimpin. Masya-Allah orang okay. jadi pemimpin Ni tak wicerap wicara nah, dengar live soap pun tak apa. Nah, ini hadis berkenaan dengan pemimpin. Karena di hari lain duk jadi moyok, jadi lemah rakyat ni, balik bawah ni dengan pemimpin. Kalau pemimpin cergas, rakyat cergas. Kalau pemimpin moyok, rakyat moyok. Okey, pagi kalau pemimpin itu lemah, rakyat lemah. Tak ada nak buat. Dia tak ada nak suruh turun dia weh lemah apa dia. Tapi dia jadi sendiri. Ah jadilah tu manusia. Dia terikut-ikut dengan pemimpin kat depan dia Allah, masya-Allah, masya. Allah, masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pemimpin dalam Islam Ingat mulai Wahai pemimpin Wahai orang jadi Ketua Dalam masyarakat Ingat mulai kata Akhirat besok Allah akan tanya kita Allah Akan tanya kita hari akhirat Fa'inna Allah Sa'iluhum amma Istirahum Allah akan bertanya tentang apa yang ia telah mempertanggungjawabkan mereka. Pemimpin ini ingat Tuhan hendak tanya gapo mu buat kedok hak hak aku witanggungjawab ke mu buat kedok. Nah. Allah. Hadis daripada Abi Hurairah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam qal Innal imam jannah yuqatal min waraihi wa yutqabihi fa in amara bitaqwa Allah wa anala kana lahu bidhalika ajrun wa in ya'maru bi ka'na alaihi minhu Hadis al-bukhari juzur yang ke-anir nomor satu-satu dan muslim juzur yang ke-12 yang ke-12 nombor 230 Abu Daud juzuk ketiga lapet, satu lapai-lapai dan satu lapai 9 dan An-Nasai juzuk ketujuh nombor hadis 139 hmm, tu nombor batu cendok dia panggil tak boleh dek wayak loilah ni <laughs> ikut saya si tak boleh jelah nah. saya ada baca gapa-gapa ni tuhai tanya lagi saya kena jawab pula depan tuhai Daripada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sesungguhnya imam ketua ni adalah perisai orang-orang berperang. Imam ketua ni nabi ibarat supaya dengan pendepih dalam perang tu. Dan perisai jannah. Pendepih orang nak bawa yang pedang zaman dulu tu. Oh, ya, Cina adalah ni deh. Ya. Hmm. Di belakangnya dan berlindung dengannya balik belakang tu ayat no orang apa buat penepih siapa ketua orang yang jadi penepih jika ia menyuruh bertakwa kepada Allah dan bersikap adil ni ketua nak no sanggapa-gapa ni kena tengok dulu benar ni ni benar Allah kenil atau tak kenil kerana kita ni jadi anak kali Allah bukan kita tu takut kalau Allah kenil kita sangat dan bersikap adil adil adil tahu belakang eh sejarah rumah kan sejarah Abu Bakar tahu belakang sejarah tu eh, Nabi sendiri pun nak gomoh anak-anak patimoh -anak dia pun <gallahu> kalau salah <tuh> jika ia suruh orang kepada Allah dan dia bersikap adil nasyaya dia boleh pahala dengan sebab demikian. Masya falahu <tuh> ajrun ketua saat ni boleh pahlawan pecah Allah siapa nak jadi Nayuk siapa nak jadi apa lagi jadi eh. anak koci syurga dan keliling pinggir kalau salah gaya anak koci saat ni jadi anak koci ngakar kita jadi ketua suruh rakyat kita benda makruf <tuh> Masya Allah dia mari buat 10 hari atau 20 hari kita dapat pahala dengan sebabnya <coughs> jika ia suruh dengan yang lain dari itu kalau ia suruh benda jahat maka ia akan berdosa dengan sebabnya ha. jadi tak kemenik padah donteri baru ding lagi habis utai kapung kau jamin dulu deh berapa ratus gini naik tahapala cakap benda itu wala'iyazubillah khabar kata nah jadi pemimpin ni bukan main tu salah gaya kalau kena gaya syurga dengan sebab dia mahu buat kita perintah tu je padat Allah Masya Allah Masya Allah kano imam-imam ni ketua-ketua ni pemimpin ni dia wajib menjaga dan bela rakyat dia manusia dalam dunia ni dia dia ada dua tampang je waimun dia jadi pemimpin waimun dia jadi rakyat kalau dak rakyat pemimpin kalau dah pemimpin rakyat tak ada orang nak tubik pada dua tu tak ada dengan sekeliling ke atau dengan otomiti Allah beringat oh kita bosan eh ya tempat kita ni sunuh baru kelebi betul-betul dah sunuh baru kelebi Islam hari ni ratu-tahal kalau Melaka ni ratu-tahal beda kita sini dulu ke kita lebih Korea lah eh tu mari pesadayu lah pesadayu saya dengar penceramah daripada Indonesia zaman Nabi tak ada zaman sahabat tak ada imim zahabat pun tak ada, Hak apa? hak mati 7 hari 40, tak ada Zaman nabi tak awwal. Kalau nabi nawal boleh tak? Boleh ke? Kan? Tak ada sekap apa. Tapi nabi buat nabi tawal maknanya kata? Bukan benda tu dari Allah galak suruh buat dak tu. Tak boleh dah. Sahabat pun buat tawal, buat nabi tawal, tawal. Tapi kalau ada sahabat buat, nabi iktiraf, okey itu nama hadis. Tak kira. Sembillah Allahumma hamidah rabbana walakal Hamdan katsiran tayyiban mubarakam fi. Nabi sudah suai. Siapa baca sat ni tambah sat ni? Saya ya Rasulullah. Oh malaikat berubuk. Nak no, nak no, tulis kepala. Tu hadis dah tu. <laughs> mipi Azel, mipi Bel. Sahabat mipi ke? Ha hadis dah tu. Anu sahabat tambah hanu Nabi tak kata. Anu tak apa Nabi nanti tiak bohong. <laughs> Kita tak leh bukan sahabat. Okey. Nabi tak ada, sahabat tak ada, mazhab tak ada, imej PI bodoh. Nah tanah temari pakak dah buat siapa kita, buat apa? Ani penceramah Indonesia kata, kerana sini dulu Hindu. Lepas tu Buzah bangsa Melayu lah Demo tu buat mati anda keduri. Dengan sop ainu ngan buzal lebih kuatlah eh? demam tu ada patu hok ni baru masuk islam paham mak ayah mati nak buatlah enda no? oi sial nak buatlah hanta no, ni mak pak aku mati ni eh orang tak wadok mikir panjang dah gini buat ah ni daya ya buat ha? tapi isi itu hak aku isi itu hak aku habis ada lagi tu meh-meh ada lagi meh-meh dalam baca eh ha ha apa ni ha kematian tu ada meh ada tamnum Nah eh, ingat tak adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dakarakadzakiruna wa ghafalahadzikirin wafilul oh, mimmi <laughs> dengan hotdog <laughs> ia ada pengaruh ke bang? Orang panggil mari pusing daya. Kalau daya, kata gai tak boleh toleh, hmm habis. Pakai tak jadi islah. Nampak dah, ning saya tak ada kata hadis Nabi ni dengar orang Indonesia ceramah geng sunnah ceramah sungguh tu penpaidai <tuh> yang sung Allah wahai ketua nak suruh gapa-gapa tengok dulu kalau maksiat jangan kamu kena bertanggungjawab depan Allah walaupun sunuh baru mari di nari patani ni kita kena ikut saya nak mikir seorang ni biasanya gini kalau boleh eh? dia nak buat mana capuan lagi tapi ibadat kena mari pesan sunuh tak boleh ya kena saya lepas belakang lepas banyak tim ni serta yang besar mari duk jaga ni buat itu takut orang ramah ibadat pesan sunuh jadi nak tim mana lagi tapi buat ibadat kena sunuh setel bagi tim kalau tim sunuh ha, pakai wahbi aku tak ada siapa eh janganlah itu jangan saya menyuruh adik kakak-kakak -kak semua buat ibadah mari turut sunuh buat lain kok lima lah nak duduk tim mana pun nak no, buat kan nak no, oh sunuh baru mari kita baru sedar baru khabar kita ikutlah Hei ketua, nak hajar orang, nak buat makhluk, kata sewa buat maklum. Tengok dulu, benar kita nak hajar tu. Kena kedok dengan Allah dan Rasul. Kena Allah dan Rasul, tuan agama. Syurga dengan kau, tuan dia Allah. Kalau keno, Kalau keno, Mereka boleh pahala dengan sebab dia mahu tu buat dan terserah kamu, benda ni molek ni, kita baca selawat tak boleh falakan macam, kreak tak boleh falakan hey, wasah apa Nabi tinggal tahu, taruh, tu tak molek kan tu wasah kita tak molek tu, tu ok, berimik semua yang Nabi tinggal contoh melalui hadis suha molek kena comel Tasodok tengok dah kalau hok ni lebih molat salah akidah. Hmm. Saya nak nyuruh pada ketua beringat. Gana kamu akan dipersoal jawab di hari akhirat besok. Allahu akbar. Alhamdulillah. Satu hadis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Hadis daripada Abi Hurairah pula. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata, "Man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa taat aku maka sungguhnya orang itu ta'ak kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa deraka aku orang itu deraka kepada Allah." Wa man amri faqad ata'ani wa man asa' amri faqad asani. Ah ketua ni, kedua ni, kedua ni Dan siapa taat kepada amir aku? Ah Dan siapa taat kepada amirku, maka dia telah taat padaku. Ni amir, ketua ini Dan siapa deraka kepada amirku, maka orang itu deraka padaku ibu ayah semua dalam kampung kita ni ada ketua eh? ada ketua Nabi kata siapa to'ak kat aku maka orang itu to'ak pada Allah buat apa? kerana semua zha'gi Nabi perkataan Nabi adalah wahyu hmm. Hmm. adalah wahyu Wa Berkatalah apabila dibaca ayat pada orang yang tak ada akhirat kalau kita baca ayat Quran eh, orang tu tak ada akhirat dalam jiwa dia, dia nak kata kenapa? Eh, baca Quranlah eh, lah hang tak ada kan? Ataupun mengati ayat lain-lain, baca ni semua Baca part kata kau baca part kata kau orang. Tak ada ayatlah hang. Muhammad. Aku ni tak pandai sekarang nak mari benda yang dalam diriku. Aku duduk baca ni wahyu. Dengar mula. Aku duduk baca wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan Nabi wahyu perkataan Nabi wahyu gerogri Nabi wahyu Nabi ini supaya supaya dengan apa uh, Kerongsang manusia kosong lepas itu saya tanya memori prop <coughs> masuk memori wahyu yang panggil ada apa tu, saya panggil ada headcan apa yang prop saya panggil lepas itu Kroen ini ia boleh pakap setiap masa setiap tepat hidup semua ayat al-quran pasal apa lakon hok nak sedang akhir dunia sampai kiamat sedang doh zaman nabi siap manusia hok nak belakon la ni turun belok hok quran tu kah kah kah kah cuma kita tak reti ya. nak pergi plagor tu anda tuhan kehandalan al-quran ngaji bukan main-main quran ah Allah siapa toak aku orang tu toak pada Allah pasal hak aku duk buat ni benda dari Allah belakang Allah dan ingat Nabi kata siapa toak kepada Amir aku orang tu sepa toak aku. aku tu warning, Masya Allah lah kadang-kadang nah. tu halau bagi dia tu besar tapi ingat kalau kita dilatih jadi amir jadi ketua, jadi pemimpin ikutlah nak nampak tok tuk dalam dunia ni ingat mulai kata kita diamanah daripada Allah pikulnya kita, kawalnya kita Allah nak pergi cara-cara pula di hari kiamat besok kalau kita tengok dalam hadis lain man apa dah Allah akbar duk baca semua hadiah tu maksud maksud Melayu siapa-siapa dilantik menjadi wali menjadi amir siapa-siapa dilantik menjadi ketua pemimpin yang oleh selah pekerjaan pemimpin urusan umat Islam dok di dia semula yang jertah dia tak cara wala yang sau dan tak ada langsung jenis nasihat boleh jadi ketua gapo dia tak konok tu bubuk ni eh? kan siapa habis duit boleh naik sampai di buah tak pulas buah kerukata asilah dalam wei keraduku hak ni bukan kerok kampung dah orang nanti nak nyaya lewah tak pulah ya tak cara ya tak beli ya tak apa orang ni tak boleh orang ni tak boleh masuk surga orang ni bukan daripada kalangan aku orang ni kena masuk neraka tu hadis iman muslim nombor 114 hadis ni saya nak baca ni Allah Allah siapa jadi ketua we bunga Nah, ini ketua balas hijau ini tak apa dah ni dia maik dah orang kuliah ada orang cerama hidup-hidup lepas tu orang kapung dah kalau tak mari dia tak ada salah dah dia mahu ada rumah tak sampai dengar ada salah eh dengan rumah boleh ha, tak apa buka pintu latihan dengan malam eh terlupa beberapa kali kita buat-buat ngaji agama ni wajib <guluh> lupa lah kena faridhatun ala kulli muslimin fardu'in di atas tiap-tiap orang Islam ngaji agama fardu'in bukan fardu kipayah, bukan sunnah la ilaha illallah ni ramah, ni 3 puluh ni, berapa puluh ni, 3 puluh ramah lah ni <tuh -tuh> ada-ada boleh bila dia sikit apa butang <laughs> jadi tak ada siapa periduk kalau hadir jadi terlupa perkali dia mengaji agama perdu'in wajib atas orang-orang kalau ada orang yang mengajar kena dengar orang beritahu tak boleh kalau nak mengajar bawa orang pergi silu-silu tak boleh tak besok mari kalau mari dia buat kelola hujan nak turun pergi tak mari bila <laughs> mangi nah dan jangan magi pak jangan nak tarik Fatihah keru. Eh Fatihah pun taknya juga. Nah, cukup. Saufrulllahu <laughs> wa atubu Ibu bapak ni kakak, khasnya tok laki. Tok laki wajib magi mengaji, kelik ajar anak bini rumah. Kalau tok laki tak pandai, tok laki pun tok semangi, bini nak magi dengar tak lecek kano pengetahuan ilmu agama banyak kena mengaji ini kalau buka youtube otak tak tak buka orang mengajar buka lagu facing setar tiktok tu. <tik> Allah apa kita dengar ada ni ada ni takut dengar ya daripada Anas ibni Asim radhiyallahu anhu qala سمعت رسول kata amril muslimin hadis riwayat -tabar tabarani At tabarani dan abu daud dalam Al-Munzir fit Ghib juzuk yang kedua nombor hadis 158 siapa-siapa dilatih jadi ketua jadi wali siapa-siapa dilatih jadi ketua untuk carakan hak ihwa oleh Islam ha, ini masuk belakang ini nak dia dibawa dengannya di hari kiamat hingga berhenti di atas jemaatan dengan kau jahannam ni buah hari akan hari esok ambil orang yang jadi ketua orang latik dia tu wuli syai'an <tuh> orang pakat letak dia jadi ketua untuk bercerakan urusan umat islam <tuh> hari akan hari besok ambil orang ni wagi di kepala titik sirat jika ia seorang yang berbuat baik maka selamatlah dia dan jika dia berbuat jahat di atas dunia malah peduli malah bercara dia jadi ketua ataupun senap-senu nak ambil benda maksyia ambil donteri masuk kampung ambil macam-macam orang ni dia hidup di kepala titi sirat jahat tembuslah jemaah itu dengan yang jatuh ke dalamnya selama 70 kharifan lagu ni Allah Ta'ala Malaikat ambil dia Gino. semua kita wajib niti titi sirat kan? kenapa dia tanya? kenapa dia kata? titi, -titi sirat sini bawah, kita kena niti lepas syurga balik sana hari ini beri iman mereka ni ah, tak boleh cari orang-orang Nabi bayar titik sirap lah mana tak apa orang-orang Nabi bayar tak boleh cari tak tahu benar kau eh. ketua saat ini Malaikat pimpin dia cat di kepala titik kalau dia jadi ketua kena dengan Allah dan Rasul di dunia dulu dia najan dia lepah selamat tapi kalau dia jadi ketua di dunia dulu dia gelewek dengan Allah dan Rasul dia sanap sanun benda maksyiat dia ajak orang ala sunnah dan sebagainya titik, titik sirak tadi jgeluh jgeluh berat dia jatuh turun 70 tahun berapa 70 tahun? 70 tahun baru sampai di patak dengan kau dalam anun dengan kau tak terah boleh? walaa'izu billah. Halin kita ni serius sungguh. Nayuk kau, naypok Allah. Serius. La Satu hari Nabi duduk dengan sahabat gini kan dalam masjid. Bunyi gedung. Nabi tanya, "Mu dengar dekat sini?" "Dengar." "Gapa?" Allah dan Rasul tahu. Dan berkata "Itulah seketul batu." 70 tahun dulu hari tu jatuh di tepi neraka, sekarang ni baru sampai di patak neraka. Dalam mana je? Kalau <isas chcia> tahi <interviewed> bintang, gapo? Hot hot jatuh langit tu dah. Dia panggil apa? Uqbah. Dato' Suk. Sampai dekat 5 minit sampai bombing. Topak su su ni tujuh puluh tahau dulu jatuh baru sapa di dasar jahannam ketua saat ni lagu tu bayapak jejak di pala titi sirak titi sirak jadi julu Uf, jatuh tujuh puluh tujuh puluh tahun baru sapa di patah baru sapa di dasar jahannam ha, boleh boleh siapa nak ketua ikim balik kalau ketua dua, tiga, empat tak kita Hoi, nak kita seorang nak dia jangka ketua janjur la ilaha illallah muhammad rasulullah pasal tu kalau kita tu lati, jadi ketua kena tangti periksa ni kena mewakira ni boleh jadi orang yang bawah pada kita lebih siddik pada kita da. Ni bodoh diktua kau. Aku sorry macam ni. Bodoh baik kanlah tu. Bukan ada ciri-ciri. Tak boleh buat bernima samak gitu. Rakyat tu pandai, cerdik, ada lebih pada kita. Ah patut tak apa, jeng. Awak demo tak ada tak apa, tak apa kita kena. Ketua meng tanggung kau, tak ada hukuman. Allah dah hula wala kuwata illa billah. Saya terbaca ada ni. Oleh. Kena kena kena ke tengah katip benda ni. Orang yang nak jadi ketua nak berebut. Allah. Ketua kampung korea rias sikit-sikit. Tok neben Kalau untuk menai tampun, nayuk tambun Ah pedulilah, neh. Pedulilah keadaan kita ada. Tak rugi tak apa Kita boleh jawab depan Tuhan. Allah Allah wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa kita pada Ta'ala Ta'ala tak ada benar-benar sesuatu kapa hak dekat diri dengan Allah biasa ibadah ni Nabi kata Malaikat, aku suruh lah kau dah mana aku tak suruh, tu bukan lah tu so, serup yang kedua segala benar waib kita wajib berimik serga neraka kita berimik eh? azak kubur kita berimik benar waib hatuhair Zat sifat tuheh Duk oyak dalam Kru'el Kita berimeh je lah Tahu sehid tu tanya banyak Kalau kita duduk terbayar Tanya tuheh Yadun jatun mana tanya Tanya ni lah ni Oh Tanya tuheh lah ni Oh Kena pergi takwih Mana kita duduk takwih Kita dah pulah-pulah-pulah Ayak Kru'el tu Buat apa? Pasal Tok Sewi nampak super Gana? Dah kita nampak super dulu Sampai tu kita duduk tuheh tu Tahu sehid Nampak dulu lagi senih Nampak? Allah Biasa rakyat dah kru dia Ada rakyat gitu, masuk saya Anang ngajar kata Tuhayatahrah gini gini Saya kata, ya lah Ya lah, ya um, Dia minta dengan Youtube, ya lah Kenapa? No? Tak boleh kata bukit dah lah ni Dah Youtube saksi Bahan lah, nak katalah tu Lepas tu Habis, habis dengar Tuh. saya Kau adnai buaya abis ada dak kita nak syak wasangka boleh saya Tak ada ah. Oji percaya lah kakeh ha. Pas tu ego yak tu ya tahrah yak ke aku ke apa. Yak kah? Apa percaya? Demo percaya dak? Percaya. Palah mano? Tak usah tanyo, percaya. Demo nak tanyo dari terosak dengan suara cerak. Kita siap. saya nak tanyo demo pula. Pas ada kelengai lah ni, sabik dengan cerak ni. Kita dok jauh, yo pun dok jauh ada klun ke oh ada klun learning saya nak suruh demo cari klun air ke angin ke ha apa cari klun hakikat klun bagi saya kleng ni bagi saya Eh, leh masa masalah kita <tuh> bahasa melayu ke apa glomber dia demo cari glomber kita tak kecek boleh ni orang panggil ada glomber ada klun, ada area cari hakikat glomber ni mari saya <tuh. <tuh. <tuh>. 5 ayat ni angin ke air ke asak ke ribut ke nak tepuh ayat nak no, ayat tak kata ni benda baru pun nak no, ayat tak boleh dah bahas cari hatu her bila nak bercam tak bercam tak bercam tak bercam tak bercam tak bercam tak bercam fikirlah aku ni makhluk ni tak serang fikir bercam aku benda khalik pencipta tuher jangan dia fikir tak temung sampai bilang fikirlah lima buluh lima buluh <laughs> so dia tak gerti itulah gerti lagi <laughs> lah <gil. laughs> tapi orang tu tu wrong, orang tu wrong kena main ngaji kena tuher orang itu heroyak dalam korea sendiri paling mudah dan paling seni ya, kalau budak-budak orang tua kata, eh, mong ni aku heroyak apa kali tak, kita pas keringo, tak nak konggung tu lama-lama tu saya heroyak lah, pergi gitu ha, agamalah tu orang itu heroyak ni, kita tak buat dia pas keringo tak kena jangan kena, kita kena atau tak, tak tepi dulu itu percaya benar Waib. yang ketiga masalah hadis-hadis tentang pasal ketua, Amir ingat, wahai orang jadi ketua ingatlah, kamu akan disoal hari akhirat, kalau orang tak kita jadi ketua kita tak sehid pedali, tak sehid tengok, tak sehid apa, ingat akhirat, Allah bawa kita, gijijak di pala titi sirat jerlu geruk jatuh sampai di dasar dengan kau 70 tahun baru sampai kalau mu boleh munajjan munajah lepas kerana urusan kita nak cakap kepada umat boleh pahala setiap detik suruh benda baik senap-senap benda baik semua hak wanita orang buat tu boleh kita saham hunsuan itulah sejarah jadi dah wallah alam terima kasih pada e-mel kutip bil dan lagi orang tua kita resik insyaallah esok bersua orang jahal bersua air crew ada lah alazim li wa Allah innallaha masir warahmatullahi wabarakatuh subhanallahi wa hamdika ashhadu